Selamat malam malam ya. apa ah, saya Yosua eh, Nanti kalau saya ngomong anggap aja ada huruf M nya ya Anggap aja ada huruf M nya Ya jadi ah, Saya ini Bingung jadi uh, saya melakukan penelitian Bahwa ada persamaan antara Pemotor di Jakarta dengan Pemain bola Sama-sama suka sliding. Juga refleksi Refleksi ya, Jadi uh, <tuh>. Saya Ini <bro. San> Makanan di rumah sakit itu enak <San> Coba beres nih terus uh, teman saya itu dia mau gurus dengan cepat gitu saya spok aja terus uh, saya saya dulu pernah dibully ya karena warna kulit saya ini kan lebih putih ya dibanding sambil Cosby itu pun Nah, jadi saya pernah dibully dulu, karena saya, warna kulitnya seperti ini uh, saya agak cadel dan saya tampak oh. ya, itu masalah tuh saya selalu dibully dan itu membuat saya diam lalu menangis kemudian juga saya dibully dan saya terbiasa dijauhi teman Lalu, untuk pembeli saya, saya pengen ketemu dia di Alambakan nanti. <SILENCIO> Terima kasih, saya Yosua.